Ani kulon gitu meskipun kainom, saya itu penganut fanatik penganut fanatik faham isap faham isak tuh faham seneng pangeran kulon udik anak kulon udik bujuk kulon udik kayak wajah geman seneng santri wajah geman seneng pengaruh dari segi mereka itu pengaruh kita kita itu seneng mereka atas nama koncong amal gitu koncono boh kulon ngadi kita alat eh sering natajuk Yogyakarta tidak piyambaan gitu sering anak kulon aja piyamba melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser kayak gus durus singi anak tihu anak buaya kapes sing di no ka? gedek noka kapes masih beis moni ibu di gedek-gedek noda bareng gede udah mencelat jadi apa alor kalau misalnya dewi santri bareng podo gede di pengaruh di topar Partai, kayaknya ini kampanye P3, satria ini kampanye PKB, itu wali, adik, kayaknya ini PKB, satria ini di akhirat, wafat, wah ilmu neraman, Pak, atau orang tua tadi. <tuh> Yang mari, dimana, Tilo? Nah, gue loh, betul nomong, gue loh, gue loh, dari Pulau Krumo, santri, pulau partai, ini aneh-aneh, betul nomong, bang, dari KPD, eh, situ, Pak, lain, bang. Nah, BTS mungkin udah terkaget, lucu, Pak, aneh, partai, Mbok Dambo, ya, bro. Sederhana, ya, berapa, Pak? Atas nama kebangsaan, Pak, opo, tapi atas nama santri, kita jagal cung, waleh. <tuh> <tuh> <tuh> tapi, ada apa, apa Atas nama kebangsaan, apa? Ini aja PKP, P3, PAN, PDIP, tuan. ya masih lumayan. ya itu udah apa-apa, kamu harus siap karena dalam faham isek. Misalnya tawar, ya ilmu tasawuf dalam faham isek. Seksa terbesar bagi seorang mukmin itu an anzi ahalawata muna jadi jadi pemirsa. Dengar diskusi an anzi ayan tonja. Butso poinson, Allah halawata ing manise munajat manisemo na cat neng jadi abot-abot seksual -abot itu, itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik, munajat dia ya, pengir, pengir. Sebab itu Rasulullah gak kau tuh iman-man, Rodiabillahi nafuh probababil Islamitina. Uang isong rasa no manis iman, mak bespuas dia ya, pengiran. Gak puas itu dimulai dari tidak ngeloh dan gampang su, cukup. Nah misalnya kalau pulang-pulang jenengan ngeloh air, nak pulang, -pulang jamak sandri nak dosen, dosen gak jelas, sak jamai jelas, ni air jelas salam jalan template, kita pira, apaan? terus nah, kita mau ngeluh, ter, kita mau dosen ya ngeluh bener, nak dosen kok enak gajinya jelas tapi loyalitasnya gak jelas nah, suantri kan wani mati nah, masih sama maksud wani mati demi dosen yang ngeluh pisah di ayu ngeluh, enak di ayu rawan selingkuh, rawan disenengi uang kalau di buju ayu, enak di buju nah, orang yang berbari karena bener pengiran dihancangin nah, begini apa? Dia angkat terkungkung terus oleh seksaku. Merkoy ya mesti. Gak kulo duitenan. Kulo duit sering dilapuri kalian konjelangkatanku loh. Gus jinan nih gak puy di gak ada di masalah. Nabi yang gak ada masalah. Misalnya orang anu nasi ngerasan dengan jinan, sudah rata tak nggak apa aku masalah. Nasi ngerasan tak pengira Aku tidak dani cipin. Lalu lagi apa masalah? Air nah, rata tak menu soy rasa masalah biasa. Biasa gak biasa sama awan dulu, makam pulas gak setijen dar, kabel rawan, singarop, <laughs> singarop pengirang, <tuk> jadul orang orang masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak su sukuk. Akhirnya kita ngeluh nah, Soalnya wanginya itu nanan juble uang raja cocok ngeluh itu yang repot. Menurut aku pede mawon, sulon nggak gue mendaftar Quran, gue ama bini mati kan roh di kano. Kalau ngalem, nggak aku ngalem, diduwe nggak aku dia ya, doang naradi dia malah menengah, ya, tapi kulo suka, boedi pulang jenboi, pulang ke mana kulo mati ngabis warga, kulo bengeniranu senyaman-nyaman aja, ya, ya. ya bukan keangkuan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu anak interzoni loh, abdi, aku itu menurut penyangkaanikawula aku, sih galno cerita gitu, tengenin rokok, niru wantem tiang, alim soleh dilepok nuswargo kita kok ikar bangheran kita ramal bumi swargo ya gue di pulau senangi seneng opo seneng opo masuk bumbroko kak nargannya aku jadi bangheran karena ngandal no amal nih buat nentiang rah di amal ape blek dilepok nuswargo bangheran difonisin rokok barang difonisin rokok mas kok ngekembun rokok? di kopi abm mereka, dono kok dia kok mereka, mau tak fonis apa eksklusif bumbroko mereka saya tidak pernah menduga ya Allah kalau sambal sesah di sini. Kalung buat di sini sejahat. Akhirnya, aja, besi, <tik> Bekulo, zaman ngalem lagi. Belalah, niku. seneng kulo,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 dalam kitab-kitab begitu banyak sekali cerita betapa pentingnya kusnutan kepada Allah Sampai itu tadi Ketika harus jelas-jelas ini -jelas, yani, faris neraka itu melengak Melengak itu Udah itu kecewa <laughs> Kecewa, pikiran disontoh tidak sesadis itu <laughs> Ma'adun nubi ya Allah ilaha heran Saya itu tidak pernah ngira kalau jendekan akan sesuai <laughs> Langsung ke pemerintah di bonus warga Banyak cerita-cerita secara hadir kutsi begitu Wonton tiang yang meregani posisine pengiran itu rata-rata masuk surga termasuk ceritanya kajian Nabi orang rojulan membahas Israel itu di lebak nasi wasiat aku nak mati itu gerus nih bunuh senai sudah di abu sebarangnya ngelau tapi kalau pengiran takut luka nganti ngono asal usul itu pasang ngomong sungkan dengan jeneng mergok ratau gak malah ngapain gue gampang sungkan pas sungkan sampai bin mas itu mati nih gue uangong donangis gue aku aku mesti ketika ditanya kenapa sampaian pede begitu wakad kuala rasul layamu tanah hajukum illa wahwa yusiluzunan bila jagaman kau mati kecuali dalam keadaan khusus dan baik kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja gunanya apa kita diajari bismillahirrahmanirrahim namun ada di Qur'an ganti ya bismillahirrahmanirrahim itu kan ngapain dari dulu setiap seayat diwari bismillahirrahmanirrahim rohman ya rohman rohim ya rohim artinya itu adalah seorang yang siksa itu seorang yang santri-santri yang mengelung-elung terdekat itu dan aku mau di dalamnya ini apa apa yang ada yang mengajikan rohman rohim menisahannya bismillahir ganti bismillahir sayati di ikaw bismillahir sayati ilhi bisa aku sering ditapainya, gak jadi anak perawat di salah ya anak perawat di biasa salah itu beneran benyek urah Kawan cerita tentang hikam nih, cerita tentang hikam. hikam wali, tajam, tempat Karena duit, wali duit, ya Allah, saya hanya minta satu hal. Ini ku, ku sifat gue kurang nganggur <tuk> <tuk> <tuk> anak-anak sifatnya Puroi berguna sah? salah salah tapi salah sifat gofur kurang Allah nah, <tuk> ya kita manfaatkan tapi pikiran ufaena aduh froni terus sifat gofur tak ada kok <tuk> jadi kita harus begitu harus menungguan kita toa kita tetap menjauhi zina menjauhi maksiat kita toa tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut Pengiran kau Hitler nak salah sidik nyeksol nak salah sidik nendang pun Kita tidak maksiat bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal seneng kecangkeman senang ribet tu tidak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi tu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pengiran bukan karena kita takut pengiran kecangkeman seneng alego KPK sidik-sidik audit tidak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngerdani posisi pengen. Kula wani sumpah saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zino Andekan itu saya tak ini buat dosani zino atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pengiran itu saja. An anje halawatan apa? Ya Allah saya ini takut kalau sama maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya, kayak saya itu ya begitu bang kalau nuang gerape ngeloh, tahu ya apa maksudnya ini takut ini namus duga, ya allah jangan-jangan saya ini sudah ada bisa asik dengan jeneng. Kalau nu setuju, madhab-madhab isak yang kayak dihikam, kayak diihya, dijustika itu ada. kita bui iski isak sayang dengan tuhan itu harus kita kembangkan. Mau ulama ntu ulama sufi sange sange pengeran ya, tak ada lu. ntu berpak berpak biamba, tapi belo setuju madhabnya. ada dia orang wira buatan, morogunong, boleh batu yang gede kan wali deh jadi wali tengah apa kopi jarang asik pun karena inti daripada munajat itu adalah Atadil bilah, wataandes Wah nyaman dengan Tuhan. Seorang Sufi itu kalau dia itu boleh waktu sih terus di rojo. Dia aku janggal. dari kok enak numpak mercy presiden kok enak numpak mercy di enak dari wong tahu ngerasa anu mu'min, mati beda. Ini, mu'min. Ini nyaman bepengen samaan tulis tentang kitab kita kata mutaalim sekalipun cerita enak-ening di dari iki dan kalau uang senang pangeran